Saat Kirana butuh segalanya untuk tampil sempurna. Saat tak ada lagi waktu untuk lipatan-lipatan di pakaiannya. Atau rintangan yang menghalangi jalannya. Kirana punya senjata rahasia. Molto Anti Kusut baru. Dengan triple care serum membuat pakaian tetap wangi dan rapi. Bahkan kurangi kusut hanya dalam sekali cuci. Wow, kamu terlihat luar biasa. Molto Anti Kusut baru. Anti Kusut hanya dalam sekali cuci.